Halo Sobat Roma 21, saat ini saya sudah berada di LRT City Bekasi ya. Ini saya sekarang berada di kantor marketing khusus untuk agent nih. Jadi agent-agent nanti yang uh, jualan proyek-proyek RJC disediakan ruangan yang menurut saya cukup bagus. Nah, di sini ada gambar-gambar dari proyek-proyek yang ada di LRT City Bekasi lah. Saya pengen tunjukin ruang-ruang meetingnya atau ruang-ruang produk knowledge lah. Ya, nah, ini uh, seperti ini uh, uh, luar biasa banget. Dan ini ada juga poster-poster yang menceritakan mengenai uh, perjalanan LRT, ya, uh, step-stepnya dan juga uh, di gambar-gambar itu juga berapa lama waktu tempuh Nah kalau kita lihat tadi LRT itu sebenarnya ada di sini namanya depo LRT ya. Pusatnya LRT nanti di sini, e, baru dari sini nanti nembus ke Cawang, dari Cawang nanti ada yang ke jalur Cibubur. kemudian Cawang ke Kuningan e, sampai Duku Atas, jadi Duku Atas itu nanti connecting dengan MRT dan kereta bandara. Luar biasa sekali cari rumah-rumah 21, kalau mau cari hunian ya di jalur TOD LRT City Alternatif kaum bulilinial para pekerja di Jakarta tinggal di LRT City, tinggal di jalur TOD, serasa tinggal di dalam kota. Jadi kalau saya istilahkan orang ini tinggal di pinggiran Jakarta dibandingkan tinggal di hunian-hunian HRS di LRT itu jarak tempuh ke kantor lebih cepat tinggal di sini karena nanti jarak itu tidak diukur dari jauh dekatnya tapi berapa lama kita menempuh perjalanan atau kita sampai ke satu tujuan. Salam properti! Sobat Rumah 21, kita akan bawa ke dalam stasiun LRT Bekasi, yuk kita masuk. ini kita jalur menuju ke kereta api ya, ada peron, ada kedua atas, nah kelihatannya sudah uh, infrastruktur untuk LRT City ini sudah sudah jadi ya, Kita kayaknya sudah siap ya sebetulnya ya, untuk di operasionalnya kita bisa lihat uh, stasiunnya, ayo kita lagi sambil jalan, nah kita lihat coba di sana itu apa mesin apa ini jadi ya. ini untuk area hmm? kalau mau mengakses relasi sama kayak naik busway atau penutup lain kita harus pakai tap. oh kayak MRT itu ya MRT jadi next timenya tidak lagi menggunakan uang cash wow jadi benar-benar pakai uh, uang digital sekarang iya iya iya iya Pakai, pakai. Jadi punya area trainer Nah kita coba lihat ke area toilet ya Ini kita masuk ke area toilet Kayaknya udah udah ready Keren ini Jadi kalau Dari sini itu kalau ke Jakarta Kira-kira berapa menit itu bro Oke, okay. kalau jarak tempuh itu sebelum Jakarta ada namanya area transit, Pak Area transit? transit itu di Cawang Oke okay. okay. Dari Cawang nanti Bapak mau transit ke Duku Atas Atau mau ke Cibubur? Oh, Cawang kecah gitu. Kalau dari Bekasi ke Cawang? Dari Bekasi ke Cawang itu estimasi sekitar 20-20 menit 20 menit Iya Dari Cawang, kalau kita kerja di Sudirman, berarti turun Duku Atas ya? Duku Atas, itu sekitar sekadah Sebelum Duku Atas, kan ada yang namanya kuningnya Iya, iya, iya ya. Bukan ya, ya, ya. ada stasiun uh, Banyak ya eh, beberapa stasiun di sana. Ya. Kalau untuk sampai ke Atas, sekitar, berjalan, sekitar sampai menit. Dari sini? Dari, sini. Oh, dari 20 menit 20 menit gitu ya? Betul sekali. Ya, Jadi Sobat Rumah satu. Kalau dari sini ke Sudirman Sekitar 40 menitan 40 lah. menitan Oke lah, capek-capek di jalan Aku selalu ngomong ya Uh, jauh dekatnya itu tidak diukur dari jarak nanti, waktu tempuhnya itu berapa. Betul. Kalau kalau 40 menit mungkin orangnya tinggal di sawangan, di Jakarta Selatan, ke Sudirman, dibandingkan dari sini, sampai kantornya lebih cepat dari sini. <laughs> nah, nanti bensin bakal mahal, ya. parkir bakal mahal, jadi tidak ada cerita lagi ya. Pastinya orang pasti beralih ke Uniante Oke. Oke. Ya ya, kita ya, coba kita keliling-liling ya. Iya, ya. ya. cukup lah ini kayak MRT kan kanan kiri kan? Ya. Nanti kanan kiri. Oh ini ada Jatimulya Sawang Cawang aja. Di situ ya informasinya ya oke oke ini udah mirip-mirip MRT ini modelnya luas-luasnya ini aku mau nanya ini yeah. kalau di LRT Bekasi ini nanti kan akan dibangun apartemen-apartemen ya. Oke. Okay. Ya bisa diceritakan konsepnya apartemennya seperti apa yeah. luasannya berapa? Ini. dari kita sendiri di LRT City Bekasi ini ada terdiri dari dua proyek pak. Oke. Okay. Proyek pertama yang sudah ready itu namanya Aston Green. Aston Green itu yang yeah. sudah jadi. Ya? Sudah ready pak. Cuman kalau untuk jarak tempuhnya SNG ke sini sekitar kurang lebih sekitar 200 meter. Jalan kaki. Jalan kaki. Tadi kita juga jalan kaki betul. 21, ya, dan ya. satu lagi project yang kedua itu Green Avenue. Green o Avenue. Projectnya pas di depan station kita langsung. Cuman ini, ini masih in ini persis ya. Betul. Ini masih inden akan serah terima di 2024. Oke, okay. terus untuk tipe-tipe nya bapak bertanya tadi kita ada tiga tipe ya di sini. Ada tiga tipe. Tipe studio, okay. one bedroom dan two bedroom. Oh, dari tiga ya? tipe. Tiga tipe, one bedroom, two bedroom, three bedroom. Nggak, kita bedroom ada. Enggak, kita ada. Studio, studio, one bedroom, one bedroom dan dua kamar. Oh, dua kamar. Iya, studio satu kamar dan dua kamar. Okay. Hanya tiga tipe. Kelebihannya di sini, biasanya kan apartemen tidak punya LRT. Ya, yang ya, ya, kita ya. pengen usung di sini, apartemen satu-satunya yang punya station LRT yaitu LRT City okay. Berkonsep TOD, Transit Oriented Development Jadi kemana-mana tinggal naik LRT, semua kebutuhan, ke, satu lagi tambahan Setiap apartemen, di bawahnya kita ada yang namanya Mall Oh, jadi kebutuhan rumah tangga kita Betul, <laughs> jadi kebutuhan kita semuanya tercover di mall uh -huh. Untuk istirahat kita tinggal di apartemen okay. Kemana-mana tinggal naik LRT Ini yeah, yeah, yeah, yeah. satu tambahan kelebihan tinggal di LRT City Bekasi LRT City Bekasi ini konsepnya bagus Yang kedua, kereta pertama dan terakhir karena deponya oh, LRT ada di sini pak. Istilahnya depo LRT ya? Iya. Jadi kereta pertama berhenti dan kereta terakhir berhenti di sini. Okay. Semua kereta itu uh, berapa menit? Berapa menit? Ya, menit ya, sekitar 2 ya. sampai tiga menit ada terus. Oh tiap tiga menit ada kan Maksimal lima ya, ya. menit itu ya, ya. ada terus keretanya. Wow. Enak banget. Wow. Yang paling eskavator ya. Betul. Bagi teman-teman yang ingin memiliki hunian di sini, kelebihan lagi masyarakat harus mengetahui Betul. jalur LRT kemana saja. Ya. Jalur LRT itu jaraknya dari sini ke Jakarta itu kalau untuk hitungan menit sekitar 40 puluh sampai empat menit. Cukup singkat. Karena saya itu lihat pun, tahu-tahu udah nyampe. Betul. Nyampe. Duduk manis nyampe lokasi, mau itu kantor, okay. sekolahan dan lain-lain. Dan untuk aksesnya ya Dari Bekasi Kalau mau ke Jakarta Ada yang namanya transit itu di Cawang Oke okay. Jadi dari Bekasi ke Cawang Dari Cawang kita mau kemana nih? Ada dua sesi Oke. Okay. Sesi yang pertama iya. itu ada yang ke Cibubur. Oke okay. Ada yang kedua ke Duku Atas, Atas. Oke okay. Jadi untuk transit LRT itu ada di Cawang Oh Nah, di sana Transital oh, nanti betul. Ya. Sebelum aja. Stasiun Cawang ada namanya Stasiun Halim. Halim. Stasiun Halim itu terkoneksi langsung sama kereta cepat Jakarta-Bandung. Jarak tempuh ke Bandung biasanya sampai dua jam dengan kereta cepat hanya 45 menit. Wow. Jadi kalau dari sini mau ke Bandung cepet banget ya cepet 20 pandang. menit ke Halim, dari Halim ke Bandung 45 menit Yaitu. Dan kelebihannya lagi nih selain ada kereta cepet Jakarta Bandung dari Stasiun Halim Ada lagi yang namanya Bandara Soekarno-Hatta Bandara Halim Pak Oh Bandara Halim Iya, itu ya, kan ya. bisa untuk Iya iya domestik ya, ya, ya, Kalau misalnya Bapak sama Ibu mau kereta api uh, langsung ke Bandara Itu ada naiknya dari Stasiun Duku Atas Bro, tadi itu kan menarik sekali ya, yeah. dari cara, dari di, eh, kalau sepat rumah 21 tertarik beli ini, ada promo apa aja nih? Oke, okay. <laughs> kita langsung ke promo, biasanya kita sebelum ngomongin promo, mundur sedikit boleh ya Pak? Boleh, ya. Boleh, boleh, boleh. Apartemen kan banyak ya Pak ya, ya. Jakarta, Bogor, Angkatan, -angkat Dukasi. Ya, apartemen konsepnya cuma apartemen di bawah mall biasa. Pak. Ya, apartemen di depannya ada basis sudah biasa. Sudah ya, biasa. Apartemen yang punya LRT cuma ada di kita. Oh, ya. <laughs> Cuman ada di LRT City. Ya, ya. ini nyatu ya keliatannya. Kata Itu terkoneksi langsung. Itu premium, ya. lah. Jadi, kalau dibilang harga kita kita apartemen premium tidak bisa disamakan dengan apartemen lain. Saya harus sampaikan itu Jadi nggak bisa dibandingkan ya? Nggak bisa, <laughs> karena apartemen lain tidak punya LRT arti. Iya iya iya. Pembenahan rumah, kemudian apartemen itu pakai DP, pak. Iya. Yeah. Kita DP-nya kita cover, kita diskon. Oh subsidi DP subsidi di DP jadi maksimal subsidi DP itu sekitar lima okay. persen jadi konsumen hanya cukup bayar sepuluh juta saja okay. bisa memiliki hunian di sini pak. Jadi DP-nya disubsidi lima persen sekali maksimal ya jadi, maksimal. Cukup bayar hanya booking fee sepuluh juta. Booking fee sepuluh juta. Okay. Jadi sepuluh juta sudah bisa dapat bulian di ya, LRTCT. Integrasi sama LRTCT. LR ada fasilitas mall. Fasilitas mall. Dan kalau mau kemana-mana udah tinggal, tinggal, tinggal naik, naik kereta iya. LRT aja Wow, Thank you bro, okay. luar biasa Sobat rumah 21 hanya dengan 10 juta bisa dapat dunia apartemen Katanya hanya satu-satunya ini karena ada LRT Jadi yeah. tidak bisa dibandingkan dengan Apartment apartemen lain, lain. Jarak tempuh dari sini sampai duku atas kurang lebih 40 menit Luar biasa Ya, masyarakat perkotaan Jabodetabek atau Jakarta ya cepat lambat nanti LRT operasi pasti akan menyerang apartemen LRT situ. Salam properti. Salam properti.